<laughs> Emang rada susah ya, kalau Dragon lagi angin angin-anginan. Wih. kebenaran gua naikin bet ya guys ya. Anjal, turun dulu ya. 45 ya cari skater. Max Max, gua turunin dulu lah. Ntar kalau udah skater baru naik ke 13 ya guys ya. langsung lempar ke Yopi <girly> hari ini up 3,6 dapat Kyu merah dua kali dua masang 200m mantap Bang yakin JP itu Bang ya JP bet 4,5 juga lumayan dapet skaternya ya guys ya tapi Wih, kakeknya kok begitu sih kebalik anjir Jadi nggak five kan ya guys ya Biasanya langsung 9M bang Ini sekarang langsung naik ke 13 ya, dua tingkat ya Tadi kan Apa namanya Dapat di 9M gue turunin dulu cow habis <laughs> ini naik ke 13 ya guys ya Naik ke 13 ya dua tingkat, dua tingkat, dua tingkat Jangan max max max max max max cow. Ntar yang ada nggak jadi Nggak jadi nggak bisa kirim cow Kalian mau chip gak cok? Karena kena tuh kirain ginjalnya. Yakin jadi itu, bang? Yang mudah-mudahan jadi ya, guys ya, biar bisa berbanggi jangan ditewasin lagi lah, cok. Butuh satu skater nih, cok. Tembakan satu skater sorry ya kalau ada pusing ya guys ya ini spider gue pakai triple 8 ya guys ya eee, apa namanya spider andalan ya guys ya ya ya ayolah Strong banget oke dapat skater ya guys ya jangan satu-satu lah Leon kamu ganteng Leon Anak babi ya Leon ya. Kau. kau mau ngasih ya skaternya jauh ini ada cuman isinya cow, bukan jauhnya cowok isinya enggak ada anjir apa yang diharapin lagi kalau bukan skater Max ya Max ya Max ya Max ya Max lah oke Max ya Max ya Max ya gas kalau habis salain si Leo nih ya, si Leo, Leo Fir, salain si Leo ya, kalau <laughs> kalau tumbang anjat, kalau tumbang gak jadi bagi-bagi, salahin si Leo ya, sini si ya. <laughs> si sini bocil. <laughs> Ini, ini bau-baunya gua pol diketawain ya, bukan full senyum ini mah. <laughs> bau-baunya gua diketawain nih. JP itu satu t matamu. Ais. Apa itu, Cok? Akun, Akun ke ini, Cuk? Akun ke-117 ya, guys, ya belum ada skater ya di Max bed ya Wih. bocil bocil biasanya bocil begitu bawa tiga skater cok keluar Bang Kenapa keluar cok wih skater cowok jadi jadi jadi jadilah masang enggak ayolah Leon jangan begitu isinya cowok oke jadi ya guys ya wui hahaha jadi ya guys ya jadi ya guys ya cari cari modal tetap di show ini apa disini ya, guys? Ya, iya, guys. Ya, <laughs> akhirnya tidak burik, ya, guys. Ya, anjay, seperti biasa nanti kita naikkan lepetnya. Ingat, bang, gua, bang. <laughs> Oke, Leo, Leo, ya, guys. Ya, spesial 100 ya, guys. ya Leo nama ID apa? Entar gue simpan. Leo Bang, hari ini kamu tampan, Bang. <laughs> ini menit ke berapa? 1 52. Haha. satu titik 52 disimpin santu ya Gisha kali lagi oke ya gua stop ya Gisha gua naikin level dulu nanti ya saya suruh make itu wah wow, berarti cuman hari ini yang tampan Iya emang begitulah dia ya ini gua enggak ada tombol kirinya ya guys ya masih level 5 gua naikin level ah, gue Bang ntar sisanya gua ini gua random pick ya gua random pick sisanya random pick ya buat di akhir video gua random pick ya assalamualaikum